Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Kali ini Admin akan share ke teman-teman semua Cara membuat POC super ya teman-teman Lebih super dari NPK Mutiara ya teman-teman Setelah teman-teman membuat POC ini Teman-teman akan Tahu khasiat dari POC yang Admin akan share ini Dan ini lebih ampuh dan lebih hebat dari NPK Mutiara Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah Ini pupuk yang akan kita buat ini Sebagai pupuk hayati juga pupuk organik ya teman-teman Nah Ketika kita membuat pupuk hayati Pupuk hayati itu tidak akan habis ya teman-teman Selagi uh, mikroba itu hidup Dan dia akan uh, mengolah tanah subur selama-lamanya Selama mikroba itu hidup Dengan catatan kita harus rajin memberikan uh, makanan pada mikroba itu sendiri Misalkan uh, kita sering-sering kocor dengan karbohidrat ya teman-teman Bisa dengan beras atau dengan uh, kentang Oke teman-teman Ini adalah bahan-bahan yang akan admin share ke teman-teman semua ini di komposirnya tanah hutan e, yakul dan ini sebagai karbohidratnya juga sebagai proteinnya e, makanan mikroba atau energi mikroba dan ini juga molase e, bukan molase ya bu, gula merah gula merah ini sebagai e, energi mikroba dan arang juga itu yang terpenting itu ya daun kelor nah teman-teman semua sini admin akan menambahkan selain unsur NPK ya tentu NPK sudah ada sebetulnya di kelor ya tapi ini sudah admin bagi-bagikan dan itu mengandung silika ya daun bambu ini kalium ya jantung pisang kulit pisang dan kulit mangga ini bagian kalium ya dan ini air kelapa ini sumber-sumber kalium dan ini sumber pospat juga ada unsur mikro di disini seng juga ada di sini dan ini uh, unsur pospat juga bakteri rizobium ya teman-teman pada akar-akar ini akar nanas akar putri malu akar-akar uh, alang-alang dan juga bonggol pisang dan ini bonggol nanas nah untuk pendampingnya admin juga siapkan uh, pendamping selain yang ini tadi uh, ada arang dan cangkang telur, nah cangkang telur ini fungsinya sebagai penambah kalsium, sebetulnya disitu di, kelo, di kelor itu di daun kelor sudah ada uh, sumber kalium oke teman-teman uh, langsung kita ke cara pembuatannya uh, untuk yang pertama admin di disini tidak menggunakan air ya teman-teman, baik itu air hujan ataupun air biasa, tapi admin akan fokus ke ini karena alhamdulillah uh, banyak air kelapa ya, sedang melimpah air kelapa jadi kita menggunakan air kelapa ya dalam Uh, pembuatan pupuk ini tidak menggunakan air biasa jadi supaya pupuk admin ini nanti akan menjadi pupuk uh, sekaligus jet PT ya teman teman ini akan hebat sekali ya teman teman nah ini ada bekas tunas tunas dari kelapanya itu teman teman kita rendam berasnya dengan air kelapa ya teman-teman untuk yang paling pertama ya teman-teman ini sumber karbohidrat juga kalium ya kita campur ini sebagai makanan atau eh, energi dari mikroba ya teman-teman Ya, ini yang pertama, kita rendam dulu berasnya, teman-teman. Ya, untuk selanjutnya kita mulai ke bahan-bahan yang ini. Kita haruskan dulu arang ya, teman-teman. ini arang kayu dan arang batok kelapa ya teman-teman kita tambahkan ini daun kemangi sebagai sumber boron ya teman-teman ya seperti ini Kita masukkan ke dalam ember, lalu kita masukkan ini bonggol pisangnya. Oke teman-teman hancurkan ya haluskan bonggol pisangnya ini merupakan sumber pospat ya teman-teman Kalau bisa teman-teman usahakan cari pisang kepok atau pisang raja ya teman-teman untuk bonggol pisangnya Nah juga akar-akar yang lainnya tadi akar alang-alang akar eh, nanas juga akar putri malu ya teman-teman Ini bagus sekali adwin tidak akan share kalau Armin belum pernah membuat ya teman-teman admin sudah rasakan makanya admin e, membuat pupuk ini spesial buat teman-teman semua karena admin sudah tahu rak, rak ininya ya khasiatnya ya teman-teman jadi e, admin akan terus membuat pupuk itu yang sudah pernah admin buat dan sudah pernah e, admin rasakan khasiatnya ini sangat bagus sekali ya teman-teman ini sumber pospat ya dan admin sudah aplikasikan e, pupuk menggunakan Akar putri malu dan akar, akar nanas ini pada tanaman tomat yang lalu ya teman-teman Bisa teman-teman saksikan pada video penanaman tomat admin Dan seperti itu ya hasil dari eh, POC pospat dari akar putri malu ini Nah kita haruskan semua akar nanas, akar putri malu, bonggol nanas juga teman-teman ya Ini sangat bagus sekali ya untuk membuat pupuk hayati ya teman-teman Ya, untuk selanjutnya kita tambahkan cangkang telur, walaupun di dalam daun kelor sudah ada kalsium, tapi tetap kita tambahkan kalsium untuk pelengkapnya, teman-teman. Ya, Karena unsur mikro, walaupun sedikit, itu dibutuhkan oleh tanaman, ya teman-teman. Salah satunya adalah kalsium, ya. Ya, ini daun bambunya juga kita haluskan ya teman teman daun bambu ini sumber silika ya teman teman silika nabati ya teman teman oke teman teman untuk selanjutnya ini semua bahan kita masukkan dan ini untuk daun kelor mudah diremas ya kita remas aja usah dilembutkan pakai itu dan ini juga cangkang pisang tulis mangga dan ini jantung pisang raja ya teman teman Untuk selanjutnya kita masukkan ini Air cucian beras Dengan dicucinya menggunakan Air kelapa ya teman-teman Satu gayung Gayung tiga, gayung. teman-teman, karena sudah masuk tiga, maka kita untuk membuat POC segini, kita tinggal masukin setengah gayung lagi, teman-teman. Ya, Ini untuk sekitar 4 liter, ya teman-teman. Biar teman-teman melihat seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman ini tahap selanjutnya Kita remas-remas terus Bahan organik yang sudah kita kumpulkan semuanya ya Dari daun bambu Daun Kemangi ya teman-teman juga beberapa bahan organik lainnya akar alang-alang akar putri malu juga akar nanas ya teman-teman dan bonggol pisang juga bonggol nanas juga ya teman-teman ini sangat bagus sekali untuk melengkapi eh, POC yang kita buat ini tapi sebetulnya ini bukan POC ya teman-teman ini adalah pupuk hayati ya teman-teman karena Uh, yang kita buat ini uh, banyak mikroba yang akan uh, kita isolat ini ya teman teman bakteri-bakteri dari akar-akar tadi akan kita uh, isolat akan kita uh, pelihara ya teman teman nah ini kita kasih makan mikrobanya dengan gula ya dengan gula merah nah inilah ya kalau makanya setiap di grup itu ya ada postingan-postingan untuk membuat POC itu untuk eh, fermentasi itu harus ada gula ini fungsinya untuk eh, energi mikroba ya teman-teman makanan mikroba ya fungsi dari gula merah atau molase ya atau tetes tebu. Nah untuk selanjutnya setelah gulanya hancur setelah tercampur kita masukkan ini bakteri asam laktat ya teman-teman atau yakul ya kita aduk ini juga sebagai dekomposer nah untuk yakulnya nggak harus yakul ya teman-teman kalau punya M4 bisa pakai M4 atau M21 ya teman-teman untuk dekomposernya. Tapi kali ini admin menggunakan yakul saja ya teman-teman. Karena admin sudah merasakan eh, kehebatan dari yakul itu. Dan juga selain yakul juga kita akan tambahkan live mall atau eh, tanah hutan. Kebetulan admin masih punya stok tanah hutan dari gunung ya teman-teman. Nanti kita akan campurkan juga ke sini untuk menambah mikroba pada POC kita Ya, Kita masukkan tanah hutan satu genggam saja ya teman-teman Oke teman-teman Walaupun satu genggam tapi jutaan mikroba sudah kita masukkan ke dalam jerigen ini Jangan lupa fermentasi selama 15 atau 21 hari ya teman-teman Dan jangan lupa setiap hari seminggu pertama dibuka tutupnya sebentar untuk membuang gas Lalu teman-teman tutup lagi dan dikocok Oke teman-teman Simpan di tempat teduh ya teman-teman fermentasi -teman. selama 15-21 hari atau ditandai dengan aroma tape ya kalau wanginya sudah wangi tape itu sudah jadi jangan lupa sesekali dibuka ya teman-teman untuk seminggu pertama teman-teman bisa tiap pagi dibuka sebentar lalu tutup lagi dan dikocok ya itu untuk seminggu pertama ya selamat mencoba